halo masuk nggak masuk nggak masuk masuk okay. masuk aja kali ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah, alhamdulillah nih sekarang kita udah ini nih udah ketemu di sini kan sebelumnya kita udah nentuin tuh uh, aplikasi apa yang kita yang kali pakai uh, kita review UI sama UX-nya yang nanti bakal kita improve. Kan ada aplikasi tel, aplikasi tel nih itu kayak ya teman-teman udah itulah udah ngeliat sendiri aplikasinya dia jenis sosmed gitu yang bikin yang kayak WhatsApp dicampur kayak Facebook juga kali ya jadi bisa uh, -im -im itu, terus ngirim itu terkirim stories tapi di sini ada istimewanya kayak anonim gitu nah kan kalian udah ini nih udah nyobain terus juga kan kemarin kita sepakat nih kita kayak nyari apa aja yang harus kita improve di sini entah itu dari UI-nya sama UX-nya Nah, uh, sekarang menurut Atika gimana nih? Untuk halaman login, uh, icon Google-nya itu terlalu kecil dan kotak cent kotak centangnya juga nggak terlalu kelihatan. Jadi, membingungkan user gitu. User hmm. jadi nggak tahu, dia tuh harus harus klik centang dulu atau harus klik icon Google-nya gitu. Terus hmm. icon Google-nya juga lebih baik taruh di tengah. Karena kalau misalnya oh, iya. di bawah, dia juga nggak terlalu kelihatan. Nah, ada juga nih halaman setting. Nah, ini. Di sini ada, ada, ada tombol sign out. Nah, sign out ini Enggak, lebih baik taruh iya. di bawah. Nah, itu kenapa? Atribusi. Setelah attribution. Yeah, kalau kenapa? misalnya di sini... Uh, apa ya? Si user tuh takutnya udah sengaja mencet tombol hmm, sign out. Oke. Yeah, yeah. Oh iya, aja di atas yeah, ya, sih. di bawah fingerprint lagi oh, gitu. Iya, harusnya di bawah itu... biar, biar aneh. Biar berurutan juga kan. Yeah, yeah. Oh, iya, iya. Terus bener, ini bener. kalau bahatinnya di situ kayak saya kepotong gitu kan dia panjang tuh. Terus panjang lagi terus tapi kayak kepotongnya tuh enggak agak-agak itu habisnya ada fingerprint gitu loh. Tengah-tengahnya tuh. Ya, oh, iya, jadi bingungin ya. Hmm. Terus ya, terus bingungin. apalagi tik. Terus yang yang yang telegen community, kan ada teon on Twitter, tell on Instagram, tell on Medium, tell on Discord nih. Nah hmm. ha harusnya lebih baik tuh yang teon tulisan on-nya itu dihapus supaya nggak supaya nggak pemborosan kata gitu. Hmm, ya nggak biar nggak pengulangan gitu ya. Ya iya aja sih ya, kayak telon-telon tapi ada lambangnya sendiri sama aja bohong ya. Uh, ya, mending pilih, ya uh, iya mendingan mm. hmm, mm. langsung lambangnya. Iya. Benar-benar benar. Kaya langsung lambangnya. Paran juga tahu itu lambang Twitter ya kan? Iya. <laughs> <laughs> mending lambangnya aja ya makin singkat gitu. Iya nggak ya, usah pakai kata-katanya. Pemborosan sama ya, saking pengen mm. ini -in nutupin kosong tapi kosong kali. Ya. Tahu nih ya. Yang si bagusnya nggak. Terus pake. ada lagi nggak sih? Ayati. Terus, yang kolom user interface sama diligent community itu harusnya ditukar gitu, supaya oh. supaya user itu gampang kok ya. Apa kok ditukar? Emang kenapa? Iya, supaya user itu gampang, uh, dia mau gelap atau cepatan, nggak usah scroll ke bawah lagi gitu. Oh iya, oh jating, jadi kayak berurutan gitu ya. Iya, oh. yeah, yeah. biar berurutan, biar rapi juga tapi emangnya sih biasanya kalau misalkan kalau dilihat, dilihat ya kalau aplikasi lain tuh kayak gitu biasanya kayak kalau mau ya, nyirim ke mana atau ke aplikasi lain tuh taruhnya hampir deket bawah-bawah banget biasanya hmm, iya, iya biasanya iya yeah, kan biasanya, biasanya juga gitu ya jadi yang community-community gitu atau yang berhubungan dengan media sosial ada aplikasinya di bawah-bawah ter hmm. user interface kalau taruh bawah juga kayak gimana aneh aja sih aneh juga ya Iya, yeah. ini ya, sebenarnya tuh bingung nih, <laughs> kenapa <laughs> neronya gitu? Sumpah <laughs> okay. gak ngerti Sumpah gak ngerti deh. Ada lagi nih? Ada lagi nggak? Cukup? Cukup. Oh itu, oke. Okay, makasih Tik. Nah, oke. Okay, udah. Selamat. Sekarang coba nih, Nia Nih gimana nih? Kalau aku ada di nih homepage, homepage. Nah. Ini homepage ini, nih homepage-nya oh, ya? Oh yeah, iya, homepage. Nih yeah, ini. Oh yeah, di homepage, eh, ini lumayan banyak sih. Oh, Ayo. Ya. Pertama itu e. tombolnya tombol home nih, tombol home ini kok udah coba kayak tadi ini home. Tombol home, home yang mana? Oh, yang bentuknya rumah itu. Yang, yang rumah ini nih, bentuknya rumah, ya. Eh oh, e. itu. Ya nah. Itu kan udah ini kan homepage ya. Ngapain ada tombol home gitu? Kan enggak ada enggak ada e. apa namanya? Enggak ada fungsinya gitu maksudnya. Kenapa naruh tombol home di homepage kan itu pertama. Nama. Iya, iya juga ya. Iya <laughs> kan, aneh kan? Iya betul, homepage, tapi ada home kan. Biasanya kalau oh. home, home, tombol home tuh kayak di apa misalkan, countdown kan fun counternya tuh, mau balik lagi ke home, ada tombol homenya kan. Ini nggak ada, hmm. maksudnya itu kenapa? Kenapa taruhnya di home page gitu. Padahal itu home gitu kan, terus iya, iya. nih yang kalimat high-televisionnya itu sama yang cut fun corner sama stories itu tuh kayaknya terlalu agak bawah ya. itu kan atasnya. Iya tuh, betul. Kayak lenggang, lenggang kosong gitu, kayak tuh. kosong gitu. Mm Heeh, -hmm. uh. naronya gimana ya? Kayak... Uh, apa namanya? Jadi yang kurang enaklah dilihat, soalnya kan kosong gitu. Tapi yang banyak space gitu ya? Uh, space-nya enggak spacenya hmm. uh, terlalu, terlalu wajar. Sisa. ya? Apalagi kan ini... apa namanya? Gambar web paper page apa ini? Orang yang dua ininya kayaknya kepanjangan, nggak sih? Dia ya, kan bawah itu, bawahnya. Ini antara emang, lain sama size picturenya atau gimana, kurang tahu nih. Terus buat tombol notifnya nih. Nah, penempatan itu udah pojok kanan, kan ya? kayak kurang pas gitu loh. Jadi, kalau misalkan notif gitu kan, emang kadang ada juga yang apa, Narok kayak gitu kan, tapi enggak notif doang biasanya naronya tapi ada apa oh, jadi yang ada teman-temannya kan? gitu ya ada yeah. teman-temannya yeah. tapi kan ini kan notif terpisah gitu agak gimana gitu apa apa sama kepisah sama yang bawah menit taruh di bawah aja gitu sekalian tau nggak oh, iya, kayak nyebut merek nggak apa-apa kayak nyebut merek <laughs> <gak apa -apa. laughs> kayak Shopee gitu gak Shopee. Gak apa -apa. Shopee Shopee kan notifikasi sama kan di bawah semua tuh ini hmm. kan kayak enak gitu aplikasi yang kita perluin apa fitur-fitur yang mau kita perluin tuh saya di bawah semua jadi enak gitu loh kita nyarinya cuma satu tempat doang gitu. Iya sih hmm. jadi gampang ya. lebih gampang gitu loh nyarinya. kan ini apa gitu dia apa ikonnya tuh garis doang kan maksudnya tembakan nyaruk sama background oh, iya. gitu. Yang nggak sih? Nyaruh ya bener nyaruh. Eh, nyaru Terlebih sebelum sebelum itu. galu kelihatan kan? Tadi aja itu aku tuh nyari apa namanya ada notifikasi dari HP-nya bukan dari apa lagi buka nih kan apa namanya? Lagi buka aplikasinya. Terus pasti lihat ada notifikasi gitu. Kau kan yang dari, yang dari slide HP biasa gitu. Notifikasinya ada tuh. Hmm. Tapi kalau di sini nggak kelihatan. Soalnya bingung. Hmm. Si icon notifikasi nggak kelihatan. Sih gitu ya, Teris ya. doang gitu. nyaru lagi sama backgroundnya. Jadi ya. gitulah, Jadi kurang oh, tepat. Iya. Mending taruh di bawah. Bareng-bareng sama. lah lain kayak yang buat chat ya. Setting gitu. Hmm, Terus. Iya, iya, iya. Um, apalagi nih lagi, hmm, lagi itu, ah, jadi oh ya sama pemilihan warnanya juga kurang pas menurut aku pemilihan yang warna warnanya. yang mana cara general agak gimana gitu ya pemilihan warnanya kayak emang enak sih dilihat tapi kayak putih doang gitu gak sih putih oh, doang korang, maksudnya backgroundnya back back kan selalu backgroundnya oh, putih okay. aja gitu lah Bakulannya putih aja, tapi kayak yang nggak terlalu meng... Monoton gitu ya? Ah, iya monoton, sama fungsi apa kayak ini kan nih orang chat gini doang kan, gitu kayak yang euh, ini ngapain? Ini orang ngapain? Gitu, <laughs> aplikasi ini ngapain sih gitu kan? <laughs> kayak bingung juga sebenarnya, sebenarnya Oh kurang ya, petunjuk ini. itu jadinya Petunjuknya kurang, yaitu pasti sih ini kelihatan kelihatan kurang apa kan? Apalagi tadi itu ditambah yang sebelumnya tuh yang banyak spasi itu kan banyak spasi itu berarti kan dia uh, kurang nambahin keterangan dan lain-lain ya hmm. buat harusnya si di situ, kalau fiturnya. misalkan mau banyak mm -hmm. ya harusnya di situ kalau misalkan mau dikosongin di itu ya diisi di, di apa kayak gitu ya. biar tidak iya, terlalu isi apa, gitu. uh, yeah. terlalu hmm. kosong banget gitu Iya bener kayak gitu ya mungkin ada lagi nih itu aja dulu kali ya mungkin okay. kalau ada tambah lagi nanti lah mm -mm. Nah, ya mungkin sekarang dari hari ini ya. Hari. Kalau dari hari, ini ada ya di itu, ya ini di stories sama yang di fan corner -nya. Nah, kita ke stories dulu deh. Ini sedikit nambahin juga sih, tadi benar kata Nia ya, uh, ada berhubungan sama homepage-nya. Nah, ini kalau misalkan dilihat itu, di bagiannya di bottom, bottom navigation bar-nya itu yang ada uh, stories, my profile, sama bookmark, ya kan? Itu beda sama kayak yeah. yang bottom bar, Bottom navigation bar yang di home-nya, coba lihat kembali ke home. Oh deh. yang tadi ya, iya. Nah, nah itu kayak beda. Kita misalnya nih, ngeklik yang stories, start, terus masuk, ke, coba tik masuk ke stories tik. Ini ya. Nah iya itu kayak beda gitu. Terus coba sekarang ke itu ke yang bagian uh, fun corner. Nah, eh, Bukan bukan fun corner lagi yang. Nah nice. nih, ini kan fun corner nih. Itu kayak nggak ada button navigation bar-nya gitu loh. Jadi, ada dua fitur nih, footer fun corner sama stories. Harusnya sama dong kayak uh, harus ada dua dua uh, ada button navigation bar gitu, tapi di fan corner ini nggak ada. Terus juga dia ada titik tiga di atas itu, itu tuh isinya My Post sama Bookmark. Beda kayak yang tadi yang di stories. My Post sama bookmark dia ada di bawah yang uh, button navigation bar. Jadi, ya, ada nah ini iya kayak gini. Hmm. Iya, hmm. dia jadi kayak apa yang nggak semang gitu loh, fitur satu sama yang lainnya. Jadi nih, hari Kurang nyaranin ya. buat di home iya, buat di homepage-nya. Coba kembali ke homepage deh. Nah, buat hmm. di homepage-nya ini uh, mending ini nggak usah dipakai, kita makainya yang itu aja, yang homepage uh, yang ada di stories tapi homepage buat stories ini buat universal, buat keseluruhan fitur. Jadi mau kemanapun, pun itu tetap kita tetap ada itu bottom navigation bar-nya sama kayak hmm. Facebook. Facebook kan tuh yeah, di atasnya yeah. ada tuh, ada mulu tuh, yeah, yeah, yeah, nah, yeah, yeah. ini beda yeah, yeah. nah, Jadi kalau misalkan yeah, yeah, yeah. mau kita mau klik fitur manapun, dia tetap ada supaya kita balik lagi uh, ke tiga fitur itu. Nah, kan di sini yeah. ada fitur ini, nih, fitur home ya. Home tadi kan kata enggak hmm. nggak itu yeah, kan ya? enggak bisa. Ya. <laughs> <tuh> <tuh> iya, nggak bisa. <tuh> nggak bisa diklik, bingung. Nah, mending kita jadiin home-nya ini uh, jadi ya home sebagai home sebagaimana mestinya. Jadi di home ini ada kayak gini nih, ada font corner sama stories, di sebelahnya, kalau kita ngeklik yang lain itu bakal pindah ke, coba pindah ke itu deh, yang di stories-nya deh. Okay. Okay. Ya, jadi yang navigation yang ini nih yang ada di stories, kita buat jadi navigation buat homepage, buat yang utama. Jadi, hmm. istilahnya yang stories ini kita ganti, yang ada nih, kan ada my profil ada stories-stories ini kita jadi homepage. Homepagenya itu isinya uh, fitur mau ke arah stories dan fitur mau ke arah uh, run, uh, apa tadi font-corner corner. nah buat ya terusan tadi di font-corner itu ada titik tiga di atas tuh itu kayak nggak hmm. kelihatan gitu juga kan yeah. gunanya, yeah, yeah, gunanya ini. buat uh, uh, uh, yang itu tuh yang di atas tuh itu kan kalau misalkan diklik ada buat uh, ngelihat bookmark dari uh, font-karnernya sama post yang kita post dari di font-corner itu itu sama hmm. aja kayak fitur di stories tadi jadi mending kita di main profil ini coba ke main profil deh nah tadi tadi bukan bukan sebelumnya sebelumnya nah Nih. lewat lewat oh, bukan <laughs> main profil nah nah di main profil oh, ini nanti okay. isinya itu uh, ada your stories dan your post post itu kan uh, artinya posting kita di corner itu hmm. jadi di My profil ini ada semuanya ada dua fitur itu di bookmarknya juga begitu ada bookmark dari stories sama fun corner, terus juga nih yang di itu tuh di di atas tuh kan high television terus ada stories sama editor pick itu juga <tuh> masih kurang paham sih gunanya buat apa ya, nggak bisa diklik kan ya nggak diklik? ya <tuh> <tuh> ini nggak bisa, <tuh> bisa diklik sama yeah. sama nggak ngerti loh yang nggak bisa diklik. Ah, jadi nggak ngerti gunanya buat apa gitu. Hmm. Nah, udah sih itu aja. Oh iya sama yang di fun corner tadi tik fun corner. Nih. nih di front corner ini kan ada lima elemen lima kategori ya ada home iya, fashion iya, beauty games sama art nah ini ini udah ketahuan lah kayak penempatannya kurang ke tengah gitu gak sih yang di artnya kayak kurang seimbang gitu iya. jadi kiri gitu ada, enak kan uh, kayak di tengahin gitu kan dia sendiri hmm. di bawah jadi kayak di ketengahin gitu di fun corner cornernya sama yang Ayo, di dia. itu uh, postingan-postingan di event corner coba, Tick, postingan, nah nih, yang di sini nih, itu kan ada itu ya, ada kayak postingan-postingan kita, gitu kan, kayak ini ada yang kalian ada yang interview magang di KST ya, bla bla bla, terus di situ ada fitur buat replaynya ada fitur buat nge-like-nya, dan titik tiga buat fitur yang lainnya, nah, terus di bawah itu ada fitur, ada plusnya tuh, ada kayak kita mau nambahin posnya itu kayak nabrak gitu, hmm, nabrak sama item lainnya ya. Iya, nabrak sama item yang lainnya. Yang ya? Ya, yang lainnya. Jadi hmm. kayak nutupin Betul. gitu loh kayak Niban gitu. Hmm. Iya Jadi men-kayaknya ditaruh di Nah, di iya kanan. kanan. Jadi kayak nah, di sebelah, sebelah kanan. Kanan kiri kanan, kan? kiri. Kiri kanan. Coba coba itu bisa <laughs> bisa bot sih misalnya bisa dua-duanya antara yang reply love sama ininya enggak sih? Yang titik-titik kayak gitu ya antara enggak sebaliknya gitu kan. Asalkan pokoknya salah satu aja. yang dipindahin lah ya iya yeah. yeah, salah satu yang dipindahin right. supaya nggak niban gitu terus sama yang dicoba deh kembali ke my stories eh, yang diingin di stories stories stories nih bukan itu it stories itu kan my profile yang stories nyetik story storiesnya oh, stories isi stories nah nah ini, nih itu kan di story ya itu kan di stories ada kategori ya Nah, yeah. di kategori yeah. itu ini ada ikonnya nih. Ada ikon di love life, school life, college life, work life dan lain-lainnya itu ada ikonnya. Itu kayak kurang konsisten gitu. Lihat, coba lihat yang love college life sama work life. Dia ikonnya cuman line art doang, cuman garis doang, garis oh. putih. Sedangkan yeah. yang di school life horror sama stranger edition dia pakai vektor gitu. Jadi kayak kurang apa ya? Kurang konsisten. Mending kalau misalkan mau pakai line art, line art semua, vektor, vektor semua. Itu kayak korek, konsisten gitu. Temannya nih, tanya tanya nih, iya betul. Tandanya kan yang tanya tanya, tanya, -tanya, tanya, -tanya, tanya, -tanya gak ngerti it deh. Itu iya, ya, itu childhood, childhood memories. Tanda tanya, -tanya. Hmm. kenapa enggak gambarnya anak kecil aja gitu? Kan iya, jadi lu masa kecil. Tampak, nah, ya. Kalau Riddle kan tantanya jelas, iya yeah. udah oh, sih. Gitu. Itu aja, heeh. Yeah. Mm -hmm. Apalagi kira-kira ada yang mau namanya lagi ke teman-teman di sini. Hmm. Udah, udah cukup banyak ya yang perlu kita improve Ih, di sini ya. Oh iya, yang... Hmm. Ya udah sih, udah-udah. Udah, udah, oh, udah. kayaknya. Coba lihat-lihat hmm. aja dong. Bagian My Bookmarks. Oh iya, di sini juga ada itu ya, ada fitur dark mode ya. Iya, yeah, dark mode, dark mode. Ini yang fitur dark, dark mode. mode-nya ya. Hmm. Lumayan sih, enak. Jadi kalau misalkan ada yang uh, mungkin ada punya masalah sama matanya gitu kan nggak bisa ngeliat yang pasang kan background-nya putih semua tuh nah, jadi dengan adanya fitur dark mode ini kayak lebih enak gitu lebih kan adem ya. matanya nah, lebih adem sama ya ntar bisa kita sesuaiin lah dark mode ini sama warna-warna ya, yang mungkin masuk sama warna-warna gelap gitu iya paling oke, okay. udah lagi teman teman ya. udah oh, ya. kayaknya, artikel ada tambahin lagi? Udah. Udah. udah? udah ya? udah ya? oh, kayak oke deh kalau udah ya udah nanti setelah ini kita uh, bikin desainnya nih kita bikin desainnya hmm. buat selanjutnya kita uh, apa namanya kita bikin kan tadi udah kita udah tahu tuh apa apa yang perlu kita ubah gitu kan kita hmm. perlu improve nanti setelah itu kita bikin desainnya buat supaya ini lebih baik lagi lah setelahnya gitu terus habis itu di coating dan setelah itu di presentasiin ke uh, developernya Oke, okay. kalau udah nggak ada nih. Berarti ini udah enggak ada Hanya lagi. Udah udah. ada lagi nih. Oke. Okay. Ya. ada kalo tambahan enggak? Ada. Ada. ada kayaknya. Oh ya Oke, kalau saya belum belum belum mungkin belum atau enggak ya. Oke, oh, iya, yeah, iya, mungkin belum. Iya, mungkin yeah. belum. Tapi udah udah banyak juga. Okay. <laughs> Nanti kalau yeah, yeah. ada yang mau disampaikan lagi di grup aja ya. Oke, okay. okay, kalau misalkan enggak okay. ada, makasih ya Tik, makasih nih sorry nih, makasih okay. uh, okay. udah ganggu eh ganggu gak juga sih ini kan tugas kita sih yeah, tugas kita <laughs> <laughs> makasih buat waktunya ya kita udah bisa ngebahas yeah. makasih makasih oh, banyak kita udah bisa nyempetin di tengah-tengah kesibukan kita yang sangat sibuk ini <laughs> nah jangan <Eko>. dibahas <laughs> ya oke okay, kalau nggak ada ya oke okay, kalau nggak ada kita mari ucap Bas, eh, kita mari, mari kita ucap hamdalah. alamin Istighfar sebanyak banyaknya, yang seikhlas kisahnya dan doa penutup majelis. Oke, mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.